assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Hai sahabat yang kameranya. Hai sahabat Mama jumpa. iya berjumpa lagi bersama Umar Isha, Isha Farzan Oke okay, sahabat sebelum kita mulai, Mari kita lihat video berikut ini oke okay, sudah subscribe belum? nah tadi adalah menu subscribe jangan lupa subscribe di bawah teman-teman kalian -teman. bisa nonton reaksi video dari rumah rumah isa tak boleh berkuat tak boleh berkuat tak sakit kuping kawan oke okay? aku kita mau ya nah, oke okay. aku nah, okay. nah, kita mau nih Nih, okay, kita dengarkan ya oke okay. eee eh... Ah, kawan mau belajar ABC teman-teman. Tuh, lihat tuh dia tempel ABC-nya. Di mana tuh? Di pintu. Haha. Pintu. Ibunya rajin ngajarinnya ABC teman-temannya. Oke. Nah, coba lihat nih Abang siapa namanya? Ada nggak tahu apa Kak? Kak namanya. Ini Kak. A B C. I, E, J, K, L, F, M, N, o, o, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Wow tapi yang bagus ya teman-teman ibunya rajin ngajari teman-teman jadi kalau kita ya, sama -sama baca ABC. iya jadi intinya kalau kita belajar aja belajar coba Nyan, o op, Q R S T, U B W S Y N Z, iya bagus, lagunya rajin ngajarin, warna ini warna merah, warna merah, warna merah, ya iya, dibongkarnya. iya, okay. teman teman-teman. iya, iya, iya, Ayo, coba iya, iya, iya, Ayo, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, Ya, apa? iya, apa iya, I. iya, I kalau di Indonesia E ya teman-temannya E apa lagi hurufnya teman-teman mana F. F. F ya mana F bu yeah. Oke okay, next ayo, ini tu? apa tuh apa tuh Oke okay, itu apa tuh Oke okay. ini apa sih ya lalu tekan-tekan ya yeah. ya yeah, ayo, ayo terus Ha. Ya, apa tu? Jadi macam tu. ini? Ini apa ni? Anu. Tu. Hai, Mimi sama apa itu sekarang? Saya tahu. Ha, ayo. C D F F G G. Yuhu, oh, bagus. Anda ya, kak ya? Okay. Eh? A B C D E F, F G H. H. Yeah, bang dah. Hmm. Dah, kak ya? B, B, B. Hmm. Yeah, betul 100 untuk kakak teman-teman apa teman-teman suruh suruh jawab juga nih coba teman-teman jawab huruf sesudahnya coba tinggal ayo teman-teman jawab teman-teman tunggu tunggu tunggu ayo teman-teman ayo apa teman-teman ditulis di komen ke di, di kolom komentar bilang kolom komentar teman-teman jangan bagi tahu teman-temannya biar bi biar teman-teman tulis di kolom komentar nih hope apa yang eh, yang yang betul jawabannya rumah syabai hadiah apa ip pro wow dapat ip pro teman-teman jadi teman-teman jangan kemana-mana saksikan dapat ya, ip pro teman-teman ya, wah ini dapat ip pro yang besar nih ini teman-teman yeah, iya teman-teman dapat ipad pro asli teman-teman asli asli asli nah oke okay, teman-teman nah kolom silakan komen di kolom A komentar salah jadi teman-teman. A B C D E F G H I J J. Wah, dapat IP Pro teman-teman. Oke, saksikan terus video dari rumah. Isya. jangan kemana-mana. Bilang jangan kemana-mana. Klik like, share, and. Oke, terima kasih. Terima kasih sudah menonton, teman-teman. Bye bye ya, yang lain bisa-bisa. Bye bye dulu. Bye, oke okay. ya.